wadidaw assalamualaikum teman teman wah kita ya menemukan rata karun ini sepertinya jajanan teman teman tapi ini perlu upurnya teman teman wow tebal sekali ini upor, ya, teman teman oh, oke okay, teman teman kita perlu membersihkannya kita perlu air Ayuh, oh, ini airnya teman teman wah ini untuk membersihkan jajanannya teman teman ini kakak sudah menyiapkan keranjangnya Oke. Oke, kita bersihkan yang mana dulu ya adik-adik ya Ini segitiga bentuknya ya Unik sekali, apa kira-kira ya? Warna merah Wow, ini senara Mas Melo karakter semangka Makan semangka, cok cok Buang bijinya, pip pip, pip paling suka semangka, adik-adik juga suka ya? Wow, ini apa ya, adik-adik? Ya? Kita bersihkan ya. Oneh merah ini. Wah, ini, ini permen karet. Hai. ya teman-teman, lalu -teman. makan permen karet. Oke hati-hati ya teman-teman, kalau makan permen karet, jangan mau sapa sembarangan. Ini apa teman-teman? Wadidaw, ini rasa play project. Yeah! Mantap ya teman-teman, jangan lupa sikat gigi ya. Kalau habis makan yang manis-manis. Oke, ada apa ini teman-teman? Oh, ini Yupi. Yupi hot dog. Enak ya teman-teman makan hot dog, tapi jangan lupa makan buah dan sayur ya. <tuh> Oke. Okay. ini ya imut-imut. Ini ini Yupi milkshake. Wah wow betul ya teman-teman mantap -teman? betul. <tuk> Oke ini imut lagi teman-teman. Kita -teman. bersihkan dulu ya. Saran ini katanya apa nih? Wow ini Yupi kuis teman-teman ya, permen -teman. tapi ekskusi cookies oke okay, lanjut ke teman-teman ini apa teman-teman ya, wow bantu ini ubi ubi eksotik mangga jangan lupa makan mangga ya teman-teman mangga banyak mengandung vitamin oke okay, apa ini teman-teman wow ini mie kremas ayam teman-teman Mas, wow keren Oke okay, teman-teman Ambil yang ini ya teman-teman ya Oke okay, kita bersihkan Wow ini perlengkis okay, teman-teman Edisi Hello Kitty kita simpan ya Adik-adik ya. Wow, ini apa ya saya Kebisikan dulu ya. Wow, ini stroberi, teman-teman. Mas karakter stroberi. Stroberi warnanya apa, teman-teman? Warnanya merah, betul. Oke, okay, apa ini, teman-teman? Wow, ini Mas es krim. oh wow, unik ya teman-teman Oke ini yang terakhir ya teman-teman dapat apa nih ya kita ya Wow ini lagi keren Ini lagi, lagi burger mantul oke teman-teman makasih sudah temani kakak -kak membersihkan harta karun semoga kalian suka ya video kakak -kak ya jangan lupa like, subscribe, share dan aktifin tanda loncengnya semoga kalian suka jangan lupa tonton video yang lainnya ya makasih dadah